Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam hormat sahabatku semuanya Dimanapun secara berada Seperti biasa yang belum subscribe Silahkan di subscribe channel Yang paling mantap ini kawan Info Buat sahabatku ya Jadi Ada informasi bahwa Nikita Mirzani pergi ke Luar negeri Nah ini dia Dengan status tersangka Polisi bilang begini. Coba kita lihat. Kita bacakan ya. Disadul dari media online celebrity.hokeson.com dengan judul Nikita Mirsani pergi ke luar negeri dengan status tersangka. Polisi bilang begini. Nih, sebentar. Biar bagus. Kontroversi Nikita Mirzani diketahui bertolak dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta menuju Thailand. Padahal, ibu tiga anak tersebut kini masih berstatus sebagai tersangka atas kasus dugaan pencemaran nama baik yang dilaporkan oleh Dito Mahendra. Menanggapi kabar tersebut, Kasih Humas Polresta Serang Kota AKP Iwan Sumatri pun buka suara. Ia menyebut pihak penyidik mengetahui kabar NM yang pergi keluar negeri di tengah proses hukumnya. Pengacara telah bersurat ke penyidik bahwa kliennya Nikita Mirsani pergi keluar negeri. Kata Kasih Humas Polresta Serang Kota AKP Iwan Sumatri. Dalam keterangan resmi yang diterima awak media Jumat 29 Juli 2022 Untuk memeriksakan kesehatannya Lanjutnya Ibu tiga anak itu kata AKP Iwan Telah menjalani wajib lapor pertama pada Selasa 26 Juli 2022 pukul 19.30 waktu Indonesia Barat Di Satreskrim Polresta Serkot NM telah menghadap penyidik untuk wajib lapor pertama hari Selasa kemarin, ucapnya. Lebih lanjut, AKI Tuan terjelaskan menjelaskan bahwa hingga saat ini kepolisian belum mengeluarkan surat pencegalan terhadap Nikita Mirsani. Pasalnya pihak penyidik meyakini Nikita Mirsani akan kooperatif selama menjalani proses hukum. Seperti yang telah dijanjikan oleh pengacaranya beberapa waktu lalu, Polresta Serkot sampai saat ini tidak mengeluarkan surat pencegalan terhadap Nikita Mersani, sehingga dia masih bisa berpergian ke luar negeri. Tandasnya. Nah, baik kawanku di sini, ya, disampaikan bahwa Nikita Mersani boleh keluar negeri, ya. tidak ada pencekalan karena dianggap kooperatif. Padahal sebelum-sebelumnya, Nikita Mirzan ini kan pernah mau ditangkap karena tidak kooperatif. Ya kan? Yang waktu didatangi rumahnya sama Paul Polri, yang gelap-gelap itu subuh-subuh, karena dianggap tidak kooperatif. Namun apapun itu, kalau memang sakit, saya secara pribadi tetap mendoakan semoga lekas sungguh dan semoga permasalahannya bisa segera diselesaikan. Dan saya tetap berpesan hindari lagi membahas terkait meremehkan ulama ini ini ini pesan saya kepada ibu kita seperti yang viral beberapa waktu lalu ya selalu juga membahas terkait Habib Rizieq siap dan sebagainya hentikanlah itu ya hentikan sesuatu yang tidak diketahui tidak perlu di Ditanggapi, karena apa itu bisa berbalik kepada diri masih kepada diri sendiri? Ya, itu saja kawan, Bagikan videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, merdeka NKRI, harga mati.